Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala wa may yudlil fala hadiya an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ukhra assalamu warahmatullahi wabarakatuh kami atas nama Dewan Pimpinan Provinsi himpunan Keluarga Kerinci Provinsi Jambi dengan ini mengucapkan merhaban ya ramadan semoga ramadan pada 14 38 hijriah seluruh Masyarakat provinsi Jambi, khususnya masyarakat sakti alam kerinci, dimanapun berada, kami mendoakan pada saat bulan puasa mendapatkan ridho dan amal yang sangat luas. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat berpuasa. Selamat menyambut bulan Puasa dan semoga Allah maha kita semua. Amin ya robbal alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Ketua Dprd. I got sama organisasi oh, Yang saya hormati Min... bapak Kemudian, ada lagi orang orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat tinggi, Pak Rulang, tahun Pak Dokter Ngan, Prof. Daniel, Pak oh, Rulang, dan perhargaan niat terhadap beliau ini didenarkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammadun sayyid